Halo, kembali lagi di channel Mahwatch. Untuk video kali ini, saya akan mempraktikkan cara mengganti strap pada jam tangan. Di sini kita ada jam tangan Sumo yaitu SBDC031 dan SBDC033. Dan di sini kita menggunakan strap berbahan dasar rubber yaitu brand Crafter Blue. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama kita menggunakan jam tangan Sumo SBDC-033 dan strap rubbernya dari Crafter Blue CB-02 Sumo. Oke, langsung saja. Oke, ini untuk laknya yaitu 20mm. Jadi kita sesuaikan dengan rubbernya Crafter Blue CB-02 Sumo ukuran 20mm juga. Untuk membukanya, kalian bisa lihat di sini bagian laknya ada seperti lubang kecil untuk dimasukkan jarum agar spring barnya bisa terlepas. Menggunakan ini untuk ujung sebelahnya yaitu pengait untuk spring barnya. Pemasangan strap rubber Diingat yang menggunakan buckle Di angka 12 Seperti ini Oke langsung saja Menggunakan Rubber Crafter Blue Sangat lentur tidak terlalu kaku Di sini kita langsung pasang spring bar nya Seperti ini Kemudian kita pasang Seperti sini Oke Dan menggunakan alat pengait spring bar. Perhatikan, bisa dilihat. Yang ujungnya itu seperti ini. Seperti garpu. Kemudian sisi selanjutnya. Oke, jadi seperti ini. Oke, seperti ini penampakannya bisa dilihat. Oke, selanjutnya kita coba menggunakan. Jam tangan SBDC031 dan crafter blue SB02 sumo navy, langkah-langkahnya tetap sama. Kita buka pada sisi sebelah kiri dan kanan. Di sini bisa dilihat pada case-nya, ada lubang untuk membuka strap stainless yaitu dengan menggunakan alat ini. Oke, langsung saja pertama yaitu kita buka strapnya stainless ini. Di sini bisa dilihat pada sisi sebelah kiri dan kanan pada locknya ada lubang. Ini untuk dimasukkan jarum agar strapnya bisa terbuka. Contohnya seperti ini. Sisi sebelahnya. Oke, okay, coba kita masukkan spring bar pada rubbernya ini seperti ini. Dan kita pasangkan yang punya bakal itu di angka 12. Jadi contohnya nanti seperti ini Oke, okay, selanjutnya yang ini Seperti ini penampakannya, bisa dilihat pada sisi-sisi bagian rubber, dan lapnya sangat rapat menggunakan brand Crafter Blue. Oke, okay, sekian video dari saya. Cara mengganti strap stainless dengan menggunakan strap berbahan dasar rubber. Blue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya Terima kasih